Purnitara, angin di bawah bayu yang meniupku rasa dingin di kalbu. Bisikan syadu, wow, wow, wow. alam rindukan kicauan alunan merdu. Renjiskan gerimis bertemankan pelangi oh itu ceritakan suasana dari barat ke utara oh, oh, oh. biar indah ribuan kata-kata berbicara oh abadikan Kisian, nyanyian Kepada sang kujangga Ku belai mesra Bukankah indah Nyata saya Borneo Borneo Utara bergemala di kau di rata-rata nyaman sentosa selalu Borneo Utara Kau selalu dihati. di hati, dihuni damai permai kurasan kini. Borneo utara bergemalah di kau di rata, -rata nyaman sentosa selalu Borneo. aman sentosa selalu borneo